teman-teman sekarang Enjen mau main mobil. mobil. Oke, kita mulai. Ini. Apa Ini. Ini. mobil apa? Mini bus. Mini bus. Ini apa? Minibus. Ini. Minibus. Ini apa? Mobil seluncur, atau mobil pantai, ya, teman-teman. Mobil pemadam, ini, ini mobil mm -mm. ini, ini Itu tayo, namanya siapa ya? Rocky, Rogi. ya, Rocky. Tayo. Ayo namanya kan warna biru, Tayo. Terus lanjut. Itu lani Itulah nih. Warna kuning. Helikopter. Penuh. Ya nggak apa-apa penuh juga. Helikopter. Iya, helikopter. Ini? ambulans. Iya, ambulans. Ambulans. Ambulans. ambulans. ambulans juga yang itu warna pink ambulansnya. Iya, ada lagi helikopternya. Ada uh kayaknya. -uh. Ini ada apa-apa aja. Hmm. Ada pesawat. Pesawat, pesawat tempur. Ini ada Pemadam kebakaran. Iya, penuh mangkoknya ya teman-teman Mangkoknya sekecilan nih Ini box. Mobil box Ini Iya polisi. Polisi. Orang. Kita, kita, kita, kita, ada polisi ada mobil jeep, mobil jeep. Nah, Ya, penuh pada jatuh. Ini waktu. motor pemadam. Oke, selesai, teman-teman. Ini koleksi mobil-mobilan jen. Teman-teman, koleksinya pasti lebih banyak ya daripada jen. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.